Solo refer <laughs> seperti ini dia kotaknya Oke okay, semua kosong ke sini membuka wow ini sudah lembut dia di sini ada uap yang naik. Like. ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita tidak akan mengedit lagi tetapi video kali ini kita akan mereview suatu produk yaitu lunchbox elektrik atau kotak apa ya kotak bekal makanan elektrik dan ini dia produknya Oke, sekarang kita akan buka dan kita lihat apakah isi dari dalam kotak ini. <guruh> Oke, okay, ini dia produknya. Dan di sini hanya ada manual book. Kosong. Seperti ini dia kotaknya. Oke. Okay. Kita akan buka dan kita lihat apa kelengkapan yang akan kita dapatkan dengan sebuah box Mereknya itu Solo Solo Refer. <laughs> Oke, kita akan buka. Di sini dia ada peng apa? Di sini dia ada pengunci ada 4. Di sini 2 dan di sini 2. Ya, sekarang kita akan buka. Oke, ini dia. Seperti ini bentuknya. Dan di sini ada pegangan. Ada dua pegangan. Kemudian untuk tempat nanti uapnya Ini di sini keluar Ini kayak res Kan di res itu ada tempat uap untuk keluar uh, Apa ya Ini adalah uap yang dari dalam Nanti akan keluar lewat sini Oke kita nyampe dulu Kemudian Ini dia yang kita dapatkan Ini ada penutupnya Oke Bungkusannya kita Tunggu, bukanya udah kemana? Oh ternyata semua tertutup Kita robot saja Kita buka dari sini, oke ini dia Kita dapatkan Kemudian ini satu buah penutup Dan penutupnya itu bisa dibuka ini Kenjo ini untuk tempat uap Jadi ketika uh, Barangnya ini sudah panas Atau anggaplah kita menaruh nasi Atau Ya, semacam rotika dan sayur-sayuran nanti dia akan menguap lewat sini. Jika kalian buka tutupnya. Oke, kita akan tutup. Oke, lanjut kita akan buka lagi kancingnya. Di sini ada dua pengunci. Oke. Simpan dan ini dia. Di sini ada penutup lagi untuk bagian yang ininya bagian bawah dan ini adalah takaran air. Yang nanti kita pakai untuk ini. Untuk lunchbox nya Nanti kalian akan lihat Apa fungsi dari ini Kemudian kita dapatkan lagi Satu buah <laughs> Kayaknya ini tempat Ya bisa untuk tempat sambal Dan lain-lainnya Tergantung kalian Dan ini dia Stop kontaknya Nanti ini dipasang ke Kemana ya Ke sini. Nanti dipasang ke sini. Oke nanti kita akan tes Kita simpan dulu Satu buah stop kontak dan oh ini tadi. Ini yang terakhir. Kita dapatkan ini. Jadi kita akan mendapatkan kayaknya 3 buah. Tiga susun. 1 2 dan nanti yang ini ini dan kemudian ini dia, 3. Kemudian akan tertutup seperti ini. Oke. Okay? Kita akan simpan dulu. Oke, okay, semua kosong. Dan yang terakhir perbaiki yang ini disini terdapat mesinnya dan nanti untuk menyalahkan untuk menghidupkan launch box elektrik ini kita akan ini ini adalah tombol powernya tinggal tekan maka dia akan nyala dan tinggal tekan nanti akan mati jadi ketika, ketika launch box nya ini nyala maka di bagian pinggirnya nanti akan ada lampu war, berwarna merah oke okay, seperti ini si dalamnya oke okay. jadi hanya ini yang akan kita dapatkan oke okay, untuk proses kita akan buat videonya Di video Akan datang <laughs> Oke okay, sampai jumpa di video berikutnya See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh